Orang okay, masuk syaitan, siapa itu? Ataupun siapa kau yang masuk syaitan? Masuk syaitan di sini artinya, syaitan masuk di dalam otak dia, tubuh dia, perasaan dia, cara hidup dia. Itu arti syaitan masuk. Allah raya. Tanya dan raya. Dalam ayat ini, iaitunya, mahukah aku khabarkan kepada kamu, kepada siapa ko ke, syaitan-syaitan itu selalu turun syaitan turun masuk di dalam tubuh manusia otak manusia dan cara hidup yang manusia tu glewing duduk tak kenal tak mesti katanya syaitan masuk pasang orang masuk hatu kecek tak khum gapo hok tu pasal orang masuk hatu tapi hok ni lebih bahaya daripada orang masuk hatu lagi تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون Ayat 221 sampai 220 ni Saya tinggal su ayat Ayat belakang suk sekali Dalam surah surat syuara Ayat 221 ni Kita buat soalan Orang masuk syaitan ni siapa tu Ataupun siapa kau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 Syeteh itu pun masuk di dalam tubuh manusia. Otak manusia dan cara hidup yang manusia tu glewing, Duduk tak kena. Tak mesti katanya, syeteh masuk, pasang orang masuk hatu, keceh tak tahu apa-apa orang pasang orang masuk hatu. Tapi orang ni lebih bahaya daripada orang masuk hatu lagi. Lontak kaki satu, dua, empat, tiga setelah Allah Ta'ala menerangkan perbezaan di antara Rasulullah SAW yang benar serta mendapat wahyu dari Allah Azza Azawajal dengan pendustur-pendustur pawang-pawang pawang-pawang ni artinya modu orang okay. ahli nujung, orang nengok dan sebagainya dan ahli-ahli seher yang mendapat bisikan dari syaitan maka diterangkan pula dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya bahawa al Quranul karim bukanlah syai dan baginda yang menyampaikannya saya baca tak kena ni eh? tak apalah baca dah dan yang menyampaikannya bukanlah seorang penyair sebagaimana yang pernah dituduh oleh kaum kafir musyrik kerana ahli ahli syai lazimnya tidak berdasarkan kepada kebenaran hanyolah menurut khayalan semata-mata dan mereka yang demikian hanya menjadi ikut-ikot bagi orang-orang yang sesat ni insyaallah nanti kita uh, tahu ustaz lagi dak tapi nota kaki 1 2 4 2 ni yakni sebenar sebenar syaitan sebenarnya syaitan-syaitan itu turun kepada Golongi pendusta yang berdosa pawang-pawang dan ahli-ahli sihir yang mendakwa mengetahui perkara-perkara baik. Ha nah, ni jelah tu. Orang-orang hak pasal duk nengok duk menujung duk royak tu royak ni Ya Allah tu, orang tu main syatir betul-betul patu tu gamuk-gamuk Supaya Tok bomoh hatu Pak pasang main syirik tu lah Orang-orang pasang nujung kita tengok orang tangan, tengok dari pinggir, dari air, dari gapo Masya Allah Pak ni ya kan? Tengok? Pak masih duk ada lagi Sapakah hari ni, duk ada lagi kok kapung-kapung Orang okay, pun jadi berasa nak pergi di cari dia. Ada gapa gapa apa mula nak pergi cari. Nenguk, berasa nengok lalu. Barang ni hilang lagu mana. Sapa buat katul ke ni. Masya Allah. Nabi raya di dalam satu hadis. Man ata kahinan au arrafan. Fasa'alahu fasaddaqahu. Faqad kafara bima unzila ala muhammad. Nabi katanya siapa-siapa yang dicari tok nujung tok nengok ikutlah tok gapo-gapo hok pasang nengok-nengok nujung-nujung nasik ko barang hilang ko susah payah ada berlaku fasalahu maka dia tanya orang okay. itu. dia tanya untuk nujung fasaddaqahu maka dia percaya gapo hok tok nujung dok kecek maka orang tu adalah orang yang kafir dengan Qur'an, hutuhai eh, waktu turun kepada Nabi Muhammad. Bermaknanya orang tu kafir. Wah kita nak kata lagu mana? Nabi ayat lagu tu. Kufur dengan Qur'an. Eh. Tu hai ayat di dalam surah An-Naml, nanti kita akan belajar sikit lagi. Qul la ya'lamu man fis-samawati wal-ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah hai hey Muhammad tidak ada siapa yang tahu benda raib di langit dan di bumi kecuali Allah. Ha orang tok nujung hok nak katanya tahu ga tu tahu ga ni tahu ga tu. Ha kalau gitu kalau sangkom dak gi percaya kepada tok nujung tok nengok, ha cuba raya katanya esok pun Pimai nak berlaku gapo. Hari ni 1 September. Esok nak berlaku gapo pukul 9 pagi, pukul 10 malam nak berlaku gapo? Orang nak mati berapa orang? Hatera lagi tanya tuk, nu tuk Nujung, kalau dia Tuk Nujung boleh tahu belakang, sepuluh tahun lagi nak jadi belakang apa? Itulah. Orang-orang sendiri yes, katanya, modu ke modau? Modu. Modau. Agak-agak gitu? Agak-agak-agak. Boleh jadi kena, boleh jadi tak kena. Orang-orang pun yang mula tanya, weh, rana, ada raya atau jadi kena belakang atas kita? Masya Allah. Sebab apa tu? Bisik ke daripada syaitan. di telinga dia, dia dalam hati dia. Dia rakyat, rakyat, rakyat. Itulah orang masuk syaitan. Na'udzubillah min zahdi. Sebab tu kita orang Islam yang benar-benar berimeh. Jangan ada walaupun sedikit. Seluma-seluma. Piah-piah. Orang-orang syirik. Jangan ada walaupun sedikit. Bagailah dengan kerajaan molek. Tuhai rakyat lagu mana. Bukan jadi kemahkan. Imeh kita. Kita kita tak tahu masa depan nak berlaku gapo Nabi sendiri Nabi tak tahu cuma hak Nabi tahu melalui wahyu Kalau misal orang tanya pasgano Nabi duk royak peristiwa nak berlaku hari kiamat tanda-tanda hari kiamat go Nabi bukan dia duk rekod dengan otak dia tapi semua hak dia tahu tu melalui wahyu Jibril mai duk royak kepada dia so so so so so so alhamdulillah dia pun royak Hak Jibra'i tak rayak, ya tak rayak. Ya tak pergi reka main. Ini nak, ya katanya beza di antara benda hak Nabi rayak akan berlaku gotu-gotu-gotu dengan hak Tuk bomo hatu, Tuk bomo nengok gotu-gatu-gatu-gatu. Beza jauh. Alhamdulillah. Ayat 222. Mereka selalu turun kepada tiap-tiap pendustur yang berdosa. Haa, tengok. Affak. patu tu, Athim afak maknanya orang kecek bohong athim orang yang banyak buat dosa sebab tu tok-tok nengok hak de main dengan whatsapp main apa ambil pinggan tulis, tulis tulis tulis tulis ambil air jiru sapu sapu sapu sapu sapu mok minum air yalah belaka tu tu ada sapakah hari ning orang-orang dak main azimat nyetain el tok di lengai ikak di pinggir Ni, pinggir tubuh sendiri. Kalau sakut dalam rumah. boh dalam kereta. Kalau dia orang siar, kita tak ada tak ada pula ke apa. Dia pakai payan dia, dia sakut kain yang dia ambil daripada tokca, tokca, kadang-kadang dia katak pala, pok, pok, pok, pok, pok, pok. juga, sapuh pala. Lepas tu orang kafe, cakap-cakap. Kita orang Islam ni, Masya Allah, Jangan kita ada, eh? janganlah kita ada. Janganlah kita ada. Kalau siapa dia ada lagi, Dok berasa kata nak percaya kepada tok-tutuk ni, ho duduk main no nengok go tu gandinga Mitok mi tok we jadi set sin daripada hidup kita jangan we ada walaupun sikit. Jangan we ada walaupun sikit. Ha ni, Duh betul tu Herraiyat katanya, orang pasal pendusta dan banyaknya buat dosa, jadi tu syaitan masuk dalam tubuh dia. Duduk sekali dengan syaitan. Pastu kita nak buat lagu mana tak suwi duduk Saing dengan syaitan, saing dengan apa-apa, benda-benda tak maulak. Tidak ada kera'an. Nabi rakyat katanya tubuh orang ni, dia tak ada kera'an duduk dalam tubuh dia, maka suka dengan umur gobek. Umur gobek ni umur nak gutuh. Umur nak gutuh. Acu naik masuk duduk dalam umur tu, geram gutuh, lalu lah. Tu umur gobek. Cik katanya orang dia tak ada kera'an, yang babak tu syata yang masuk pak tu menyaka habis gotu goni gotu gani ana buat ana tua semaya pun kurang kroa el utan aja ngaji pun dak patu penuh dan ada tumbuh dia, dia ni benar kakah-kakah pasal hak syirik belaka syirik khurafat bidah ah, karok mikir tak kena gotu gani gotu oh sarafatian ado-ado ada tubuh badan dia sebab tu kita kena duk dengan kroa el sama duk dengan zikir ingat sama ye we khosong. Pas jangan hiduk buat dosa. Jangan hiduk bagi percaya kepada benda-benda kuaka-kuaka go tu go ni Jangan. Tur utamonyo Betul-betul saya kecek sini. Bomo-bomo kok kampung tu. Boleh kedak. Saya tang tamtam katanya. ngau. Boleh kedak bomo-bomo kampung ke kita jangan main pasal syirik. Tapi kita main pasal ayat Quran dengan doa hak nabi. Baca. Kalau nak perubah orang okay? jangan duk main pasal uh, kena singih pini kena pelepas kena duit tak cukup ke ha tu kena wak puluk semangat ha kena riak riak got riak got ni dia panggil ikut dan dan apa dan baca air dia sebab tu bomo-bomo hatu untuk nujung dia tak baca riah dia tak baca bunyi dia takut orang ad video takut orang ad suara dia baca Pum! Dengar berkat kata, La ilaha illallah, Pau, Nya siup. Halaga tu? La ilaha illallah, Teriah. Ha? Bunyi. Tapi dia duk baca ke panah amur tu, Wallahualam, Kita nak tahu. Nilah. Wallahualam lah, Boleh jadi dia baca tu, Betul. Atau dia baca, Tak betul. Tapi kita nak mitok ni. Mut, mitok pun jadi, Orang yang, Duk main pesan, Bomo, Bomo, Main lah pesan ceroh. Perubat lah pesan ceroh pastu kenal nak lalu dah baca betul lalu kalau dah nak pergi tangi, nak pergi gagap nak tak tangis atas kepala aga baca betul lalu dah bismillah rahman baca baca baca baca nak siuk ke siuk sebab apa sebab nabi sendiri pun nabi ada perubat jampi orang okay? ada setengah-setengah sahabat mari pada nabi kita ni lemah tak kuat nabi buat nabi baca kadang-kadang ayat tu ayat ni ayat nabi siuk Kadang-kadang Nabi buat air Ada lah Nabi buat air Untuk orang minum Nabi siup Masuk dalam air Sebab itulah Ulama zaman dahulu Dia tulis Kitab iaitu Atib an nabawi Kan pad tan Nabi Alhamdulillah Sebab tu, nah Benar-benar pasal ini Kita usahalah Jadi Nampak kita jelah dan cerah Dalam ha. Tak sehingga jadi syaitan ini masuk di dalam jiwa hati kita dan sebagainya Terutamanya Syaitan mari duduk tipu dan goda, Mari duduk Apa? Rukuan otak kita Allah Orang dia, dia Syaitan mari duduk rukuan hati dia Otak dia, cara hidup dia punuh bih. Punuh Dia tak sehingga amat ibadah dia masa tupo bahasa lemah tubuh-tubuh setengah-setengah orang eh? saya yakin katanya setengah-setengah orang tubuh lemah tak Allah pergi paksak di hospital bomo ayat tak ada tak ada, ada memang tak ada menyakit tapi apa boleh lemah tak Allah sama nah, sebab tu amallah nah kita dengan quran baca banyak paham. molek zikir banyak semaya-semaya kita sujud lama zikir ingat katanya Allah Taala firman di ada suratul ar alladzina amanu <tuk> wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub ayo ayo berimi hati mereka teni dengan zikir dengan ingat kepada Allah ingat di sini artinya termasuknya solat solat nak penting sekali ya kan, itu sembahyang patut zikir tu apa baca doa tu apa kita buat apa-apa kita jadi kita terikat dengan Allah taala Tu hah bertanya ala bizikrillah tatma'innul qulub dak ke dengan sebab ingat kepada Allah zikir kepada Allah dapat menenangkan hati-hati sebab tu orang-orang serabu bosan duduk tak seni, ambil ayat ni zikir dia jadi banyak banyak banyak banyak, banyak. duduk atas motor atas kereta belah-belah jalan waktu apa semua tu jadi hati kita teringat sama dengan Allah Taala barulah dia akan menjadi perkara baik Tuhe layak so lagi. Yulquna sama wa aqtaruhum katibun yang mendengar bersungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh syaitan-syaitan itu sedang kebanyakan beritanya adalah dusto. Tu tengok. Okey, masuk syaitan saat ni. Dia ada pitikam dia. Nah, saya masa duduk di mesir dulu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ratus sembilan belum pada nak klik tahu Berlakunya Orang semua syaitan Kita pun Tak tahu tak Katanya dia semua lagu mana Tapi orang arak ada Setengah-setengah Dia panggil Abadah tu syaitan Abadah artinya Orang yang buat ibadat kepada syaitan Dia ada pit hikam dia Dia ambil gambar tu Gambar pasang pelik-pelik Pasang tu dia duduk pula Jadi kita gambar Jadi nampak Sumpah dengan tangan dia Gok-gok-gok-gok-gok-gok-gok-gok-gok-gok-gok-gok-gok-gok-gok-gok-gok-gok-gok-gok-gok-gok-gok-gok-g jadi nampak sopang jadi orang gila. Pas bukan seorang dua orang dak penklum. Besar. Buak-buak dia ramai semua syaitan. Masya-Allah. Ha ni? kita yakin katanya benda-benda pasal ni bukan sikit berlaku di mana negara-negara. Boleh katakan seluruh dunia ada berlaku orang pasal glewing tak kena. Pas bukan orang orang apa orang putih saja bahkan setia Okey dan dan dan ganggu mana-mana the glewing daripada hak sebenar yang nak jadi macam tu. Pak kalau misah katanya jadi kepada orang Islam. Pak kita nak kata bagaimana? Ha, kenapa kena dia, suruh dia bertaubat, nasihat kepada dia molek. Kalau dia nak taubat, taubat. Kalau dia tak si taubat, bermaknanya dia tu adalah orang kafir. Ingat molek dah. Orang ada semua selain daripada Allah, orang tu adalah orang kafir walaupun nama dia Allah mamak timo makna sekalipun. pun. Orang tu adalah orang kafir, mati tak boleh tanam dari kubur Islam. Ingat molek tu. Quran ni ujar di chatjaynal lura, siapa yang keluar daripada agama Islam walaupun anak cucu orang Islam dia, mati tak boleh tanam dari kubur Islam. Haral bagi orang, orang duduk cakkan mayat dia, eh, gigali gali eh. Sebab dia ni asal orang Islam. Ha, mak bapak dia orang Islam, kita nak tanam dari kubur Islam tak leh tak leh tak leh. Mayat pasal ni kena wujud di tadkan pasal kafe walaupun nama Allah timuh sekalipun itulah nah? jadi panjil, dua tiga ayat yang saya baca huraih kepada kita insyaAllah akan menjadi manfaat dan insyaAllah kita akan masuk ayat 224 hubungnya dengan highlight nama surah ni iaitu surah as-syu'ara yang Allah ta'ala ayat katanya wa-syu'ara'u yat-tabi'uhumul gawul iaitu apa orang-orang pasang suka duk kecek klon apa pasang khayalan keceh reui pui benar ha tak ada duk wak ni ha ni tuhair ayat pun maknanya tak kene kepada orang-orang ahli syaikh yang saya tak betul lah. ahli syaikh hak betul pun ada insyaallah kita sambung esok dah esok ni saya dak berasa saya nak sediakan ketah kepada kita saya taikkan san si ada dah sempena dengan tahun baru 2023 insyaallah wallahu a'lam wasallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh